Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022, terpantau stagnan baik untuk cetakan UBS maupun Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp567.000. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp523.000. Harga kedua cetakan tersebut sama dengan harga kemarin, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp rupiah, stagnan dibandingkan harga kemarin. Sementara itu emas UBS dijual seharga Rp 979.000 lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.914.000 rupiah sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.799.000 rupiah sekian harga emas untuk tanggal 13 Juni tahun 2022 untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini sampai jumpa di video berikutnya